harus goblok dong <demographics> saya, <undang>. juga, <laughs> saya juga saya juga saya juga punya pantun saya juga punya pantun buah nanas dipotong pakai golok pertembanya memang si Anas orang goblok <lacht> nih supaya Pak Oh, okay, lanjut, lanjut, lanjut lanjut lanjut lanjut nanti sudah boleh Anas. Oke, okay, lanjut lanjut. Yang yang di live, kayak komen itu supaya paham kenapa Anas jadi, begitu. Karena hmm. ini jadi bodoh atas perintah Allah, itu ilmu tertinggi. Nah, <laughs> itu Anas, syarat <laughs> utama jadi ulama adalah goblok, <laughs> loh. Ya, yang oh, yang oh, ngomong oh, bukan saya loh. Yang ngomong oh, bukan oh, saya oh, loh. Yang ngomong oh, sama sih. Ya, Gue baca dong. Gus Baha. Iya. Gus Baha. Iya. Ini di uh, Kamis tujuh belas Oktober dua ribu sembilan belas tuh. Gus Baha di Muslim Modern Modernet Modernik. Oh, kayaknya dia sudah dikasih keluar. Kayaknya sudah ditinggal dipakai Ayah. lagi. Hmm, mbak, sampai sekarang masih. Pak ya, Pak lidara. Jadi ini, ini ada pantunnya nih, Pak Lidara. Uh, uh, iya. Buah mangga, buah kedondong, mau Pem -pem -pem. jadi ulama mm -mm. harus goblok dong. <ketan> <tut> saya juga, <tut> saya, juga <pan> <tut> saya juga punya pantun, saya juga punya pantun. Buah nanas dipotong pakai golok pada tempatnya. memang si Anas orang goblok <laughs> buanglah pada tempatnya <laughs> memang Anas ngambek loh, ngambek loh dia ngambek oh, lo dia dia monet Torbo, dia bukan. monitor dia, dia lihat dia bukan, dia bukan, dia bukan ngambek Bu Abree. Uh, an Kita anak, anaknya nangis-nangis, papa tidur, papa tidur, katanya tinggal, tinggal tadi. Kan, nah, ngambek, beliau raju, mana raju? Gitu Pak, ininya permisi pakai celana dalam Ayo Pak, ayo Pak, gitu kan Ayo Pak, ayo Pak, ayo Pak yang satunya Nanti dulu, nanti dulu masih di sini Ayo Pak, ayo Pak Bo Bobri, Bobri Bobri, itu anak alasan yeah. aja Anaknya alasan <laughs>